ada dari dinas terkait, ya, nya antar pelaku UMKM dengan pihak kristal. Pak, kita hanya mendorong MU dari mereka, dengan poin berapa, kaya dengan pihak pelaku, pihak UMKM, dan pihak kristal. Kita hanya memudahkan. Ya, boleh saja, bisa. Ya, apa komunikasi? kita mau kembangkan jaringannya, jadi menerima. Ibu, semacam itu juga. Ya Bu MK saya mereka di space untuk berjualan dari kerja di sama dengan di Bappenas dengan di Kanada mungkin di Banyuleung bisa juga di bantu pemberdayaan pelatih, Alfamart dengan Indo masuk dalam kawasan intinya jangan memastikan masalah ini langsung itu ada Dinas ini koperasi ya Pak ibarat ya, ya. di M -M, ada di buat ada dari tugas di Jagung galakkan betul operasi untuk mendukung mereka yang bisa juga indah 22 produk ini pertama jaga kualitas kedua mendaftarkan mereka juga ke Balai POM ya mendaftarkan mereka juga ke MUI untuk seperti halal dia makan minum lagi itu mereka itu gratis. Gimana sih, saya Itu mah, dari saya apresiasi tadi kepada pihak Indonesia. Kita sebenarnya suka pihak-pihak lain, eh, awalnya ini ini target pasar produk MKM kita nih ya bisa nembus nilai jual, jual -jual dibeli, dan beli, tentunya meningkatkan masyarakat para pelaku dan apalagi pendapatan ya. daerah mengapresiasi men dari itu sudah menarik kalau ini mengapresiasinya semua dia kemarin ada dalam program jadi terlihat di dalamnya ini ya produk di dalamnya sangat juga kami mohon kepada Hmm. tinggal dilengkap, dilengkapin nah, semua persyaratan tidak ada nah, nah, masalah sih untuk masuk ya yang penting, <laughs> itu masyarakat. Masyarakat. baik, ya. bisa dibantu masyarakat, bisa punya nilai jual yang terus tentunya kami berita Kabupaten Mukayang akan terus mendorong Untuk pihak-pihak pelaku UMKM Bagaimana juga bisa mendapatkan bahan baku Memproduk-produk sumberan mereka menjadi sebuah produk yang sumberan Harapan kami Usaha besar, besar seperti Nomaret, Alpamat bisa dapat Menerima Kemudian juga punya UMKM Pelaku usaha dari Kabupaten Mukayang kita punya banyak produk unggulan dan produk kreatif para pelaku UMKM kami maupun juga bersaing dengan beberapa daerah yang lain dan bersaing di pasar nasional maupun pasar